Teman-teman, alhamdulillah tadi siang jam 11 siang sudah turun hujan. Tapi kita akan spray dengan kalsium. namun kalsiumnya terbuat dari rendaman cangkang telur dan air cucian beras untuk antisipasi jamur. Ini sudah bisa dipupuk ya teman-teman Bisa teman-teman saksikan Alhamdulillah Sudah berdaun berapa ya Satu, 2, 3, 4, 5, 6 Sudah berdaun 6 Untuk imo 2 nya Kita gunakan 2 sendok saja teman-teman Selanjutnya ini pupuk fosfat SP36 yang dicampur dengan hidrobakter dan kalsium. Saya gunakan setengah gelas ya, teman-teman. Atau 100 ml. Ya, segini. supaya fosfatnya, naik nice. juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Arja Channel Plus. terima kasih masih menyaksikan Mama Arja Channel terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan pada video sebelumnya eh, pada video persemaian tomat eh, kali ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan 7 hari setelah tanam ya teman-teman alhamdulillah eh, tomatnya sekarang sudah ditanam dan juga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 teman-teman ya, ini sudah bisa dipupuk ya teman-teman Pupuknya juga sudah admin siapkan beberapa amunisi untuk kita kocorkan pada malam hari ini Oh ya teman-teman kenapa admin memupuk pada malam hari Karena pemupukan malam hari sangat cocok ya di eh, cuaca saat ini Kebetulan di daerah barang Cermin Lampung 15 hari ke belakang ini terjadi kemarau seperti teman-teman saksikan tanahnya kering ya teman-teman berdebu makanya kita usahakan melakukan pemupukan pada malam hari oke teman-teman kita lihat-lihat uh, tanaman lainnya oke teman-teman seperti yang teman-teman saksikan ini tanaman cabenya ini waktu penanaman ke natrik matahari ya teman-teman karena cuaca panas waktu itu jadi kering ya seperti ini. Tapi alhamdulillah ya teman-teman pucuknya sudah bagus dan ini ini tunas airnya juga sudah mau muncul. Ini tandanya sudah bisa kita pupuk ya teman-teman. Ya ini tanaman tomatnya juga ya teman-teman sudah bisa dipupuk juga ya teman-teman seperti yang di sebelah sana yuk kita dekati ya ini teman-teman bisa teman-teman saksikan Alhamdulillah sudah berdaun berapa ya 123456 sudah berdaun 6 dan teman-teman semua untuk teman-teman menjadi referensi Daun 4 seharusnya sudah ditanam Tapi admin kebetulan ini sedikit telat Admin menanamnya di usia 25 hari Jadi sekarang walaupun 7 hari setelah tanam Sudah setinggi ini ya teman-teman Oke kita langsung ke amunisi yang akan admin kocorkan pada malam hari ini Oke teman-teman untuk pupuknya kita menggunakan pupuk NPK-16 Pak Tani ya karena NPK-16 Pak Tani ini bagus ya nitrat 7% ada boron juga, ada seng ada mangan CU juga ya selain NPK-16 kita juga perbanyak pupuk pospat untuk memper Baiki batang ya Supaya batangnya bagus Ini pupuk pospat Super pospat ya Atau SP36 Yang admin campur dengan nitrobakter Juga rendaman kapur ya teman-teman Jadi ini nanti eh, Kapo ya Kalsium pospat Untuk amunisi selanjutnya Ini Imo 2 Imo 2 juga kita pakai ya teman-teman dan ini untuk energi mikroba kita juga tambahkan gula putih ya. Dan satu lagi untuk mempercepat pertumbuhan kita menggunakan boron. Tapi boron ini 1 liter sebetulnya. Admin sudah perbanyak dengan menggunakan air cucian beras dan rendaman cangkang telur ya. Dan rendaman ini sudah berusia satu bulan ya teman-teman. Jadi nanti ini sudah pupuk kalsium plus boron ya teman-teman Oke untuk langkah pertama kita ukur dulu airnya Kita gunakan 10 gayung ya teman-teman Satu Dua Tiga Kayung ya, teman-teman. Untuk gulanya, kita kasih dua sendok saja, teman-teman. Satu, dua. Oke, teman-teman, untuk. Npk nya disini sudah jelas ya ditulis dosisnya 5 sendok ya teman-teman 1 2 3 4 5 5 sendok Imo duanya kita gunakan dua sendok saja teman-teman satu dua untuk selanjutnya ini pupuk fosfat SP36 yang dicampur dengan nitrobakter dan kalsium. Kita gunakan setengah gelas ya, teman-teman. Atau 100 ml. Ya, segini. Supaya fosfatnya naik. Untuk selanjutnya kita kasih boron juga. Di sini sudah ada boron, tapi kita tambahkan boron biar pertumbuhannya lebih cepat ya, teman-teman. Untuk boron kita kasih 50 ml saja, segini ya. Untuk 100 kan segini, kita segini saja ya. Kita cek apa MPK nya sudah larut ya sudah tidak ada lagi kita tinggal kocorkan ya teman untuk dosisnya kita pakai 200 ml ya atau satu gelas ini ya teman-teman ya satu gelas ya teman-teman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 rendaman cangkang telur dan air kitchen glass ini juga kalsium ya teman-teman untuk dosisnya kita kasih 100 ml ya teman-teman per tanki 16 liter ya ya segini teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan terus perkembangan tomatnya dan juga cabenya teman-teman. Nanti Insya Allah akan admin update terus sambil kita ngabuburit dan sambil sahur ya teman-teman. Oke, selamat ketemu kembali di video admin selanjutnya.